Kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gua super duper creepy So video ini direkam oleh seorang tukang bangunan Yang bertugas untuk merenovasi sebuah rumah yang udah kosong gak ditempatin selama 10 tahun Akhirnya rumah itu mendapatkan pemilik yang baru dan berencana untuk ditempatin Tapi sebelum ditempatin lantai keramik rumah itu tuh perlu diganti guys Nah pas si tukang bangunan ini baru aja selesai mengganti keramik yang ada di kamar mandi Tiba-tiba doi itu ngedengar ada sesuatu. Berganu, saya sedang mencari. Saya sedang Saya sedang mencari. Saya sedang mencari. Saya sedang mencari. Saya sedang mencari. Saya Saya sedang mencari. Saya sedang como de niño pero el pedo es de que aquí en la casa está pues, no hay están, están todos los cuartos vacíos y me da miedo ir al basement pero a ver, a ver, deja, deja checar porque allá afuera no hay nada. Wait, no bames. No bames. Tukang bangunan ini tiba-tiba mendengar ada suara tangisan anak kecil yang bersumber dari ruang basement rumah itu. Doi coba turun ke situ buat ngecek tapi sama sekali nggak nemuin siapapun. Gak ada satu orang pun di basement bahkan pas tukang ini masuk ke ruangan tempat sumber suara tangisan itu. Dan pas doi muter-muter, tiba-tiba doi itu ngedengar ada suara benda jatuh yang langsung bikin doi panik. Makanya, doi langsung buru-buru buat kabur keluar dari basement. Dan gak cuman itu, pas doi lagi lari, situ kedengeran sekali lagi ada suara benda jatuh yang lebih kenceng. Katanya sih, abis kejadian yang tadi, tukang bangunan ini sama sekali nggak mau balik lagi ke rumah itu karena udah takut. Ubus. Seorang tiktoker bernama Cody mengalami sebuah kejadian menyeramkan ketika dia dimintain kerabatnya buat ngecek sebuah kantor. Yang mana karyawan yang bekerja di situ mengaku banyak mengalami hal aneh. Cody ini bukan paranormal, ghost hunter atau semacamnya. Tapi Doi ini cuma orang biasa aja yang emang udah sering ngebantuin orang-orang yang mengalami gangguan paranormal. Dan suatu malam pas Doi cek gedung kantor itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang terekam di videonya. Okay, you guys, so uh, this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And uh, I'm just tired. You know, there's absolutely nothing here this time. I, I've not seen anything. Uh, it's 946, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. Uh, I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what. Okay, so uh, I'm the only one here right now, and the door just closed. On its own. Uh. Ada sosok gadis kecil yang tiba-tiba muncul di belakang Cody Tapi seolah Cody ini sama sekali nggak notice sama penampakan cewek yang tadi Sampai ada sebuah pintu yang tanpa alasan yang jelas bisa nutup sendiri di belakang Cody Nah di momen inilah Doi baru sadar kalau ada yang gak beres di kantor itu Nah, keesokan harinya Cody balik lagi ke kantor yang tadi, tapi ada kejadian yang gak kalah aneh, guys. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I, I'm going over. I, I have to see what this is. See and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detected. Look, look it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Pas doi coba buat ngamatiin monitor CCTV itu ada penampakan bayangan berwarna putih yang berkali-kali muncul dan menghilang di pintu salah satu ruangan. Tapi anehnya, sosok yang tadi itu sama sekali nggak terdeteksi sama motion activated camera. Dimana seharusnya kalau ada gerakan, maka di monitor CCTV itu akan memberikan indikator berwarna kuning. Sedangkan di ruangan itu, CCTV-nya memberikan indikator berwarna hijau. Dimana sama sekali tidak terdeteksi adanya gerakan. Padahal, jelas-jelas berkali-kali ada sosok berwarna putih yang keluar dan masuk lubang pintu itu. So, ini aneh banget ya. Pijat. Ada sebuah video yang belakangan mendadak viral di TikTok. Video ini direkam oleh salah seorang anggota keluarga yang lagi asik kumpul-kumpul habis -kumpul makan malam di rumah. Ada yang lagi asik pijet-pijetan dan ada juga yang lagi asik ngevideoin. Tapi coba deh, sekarang kalian perhatiin dulu video yang ini baik-baik. Ada sosok siluet anak kecil yang berlari cepet banget ...persis di belakang cowok dan cewek yang lagi asik pijet-pijetan ini. Sosok itu berlari dengan sangat cepat dari sisi kanan ke sisi kiri layar. Tapi setelah ngelewatin cowok berbaju putih itu... ...sosok yang tadi itu tiba-tiba menghilang, guys. Sama sekali nggak kelihatan lagi sampai videonya berakhir. Video ini masuk ke FYP dan udah ditonton lebih dari 15 juta kali. Dan banyak yang percaya kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Tapi setelah gue tonton lagi tonton lagi, tonton lagi, dan tonton lagi videonya. Gua jadi yakin kalau yang tadi itu bukan penampakan setan. Tapi emang ada anak kecil beneran yang lari di belakang mereka. Buktinya, momen pas anak kecil itu lewat, cowok berbaju putih itu secara refleks langsung noleh ke arah belakang. Dan yang kedua, setelah ngelewatin cowok berbaju putih yang tadi, kameranya itu langsung dipending ke kiri guys. Berarti mereka semua yang ada di ruangan itu, Kayaknya notis sama anak kecil yang tadi ya. Jadi kayaknya sama sekali bukan penampakan, tapi tetap aja sih ya. Kalau cuma ngeliat videonya sekali, sekilipatan doang, terus nggak dislow dan diamatin baik-baik, emang videonya itu agak creepy. Karena penampakannya yang cepat banget. Notis. So ada seseorang yang tinggal di pinggiran kota dan rumahnya itu deket dengan hutan. Jadi bagian belakang rumahnya itu langsung hutan, guys. Doi udah tinggal di situ cukup lama dan sama sekali nggak pernah ngalamin kejadian aneh apapun. Nah beberapa waktu belakangan ini, kalau pas malam, Doi itu heran karena sering ngelihat keskelibatan ada anak kecil yang lari-lari di belakang rumahnya, yang sebelumnya Doi itu sama sekali nggak pernah lihat, guys. Doi itu jadi bingung, itu anak siapa? Malam-malam main-main di belakang rumah gue, tapi tiap kali Doi itu mau coba buat rekam sosok yang tadi. Si bocahnya itu udah keburu ngilang, guys. Sampai suatu hari pas doi coba iseng-iseng buat rekam halaman belakang rumahnya, ada sesuatu yang gak sengaja ikut terekam di videonya. Sekarang gua pengen kalian perhatiin video yang ini. Bye bye. Gimana, kelihatan nggak penampakan di video yang barusan? nggak kelihatan. Oke, gua kasih lihat videonya sekali lagi, tapi kali ini gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Di video kali ini gue gak bakal spill penampakannya yang mana Karena as always ya gue selalu seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue So buat kalian yang udah notice penampakan di video yang tadi Bisa komen di bawah buat ngebantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan Buat nyari penampakannya yang mana So video yang terakhir ini agak misterius Dan gue sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber aslinya jadi nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin tentang video ini. Ada orang yang sedang jogging pagi, dan tiba-tiba Do itu nemuin ada sebuah patung manekin anak kecil yang ditaruh di tengah ladang. Awalnya dari jauh Do itu kira kalau itu adalah bocah beneran, tapi ternyata pas dideketin, ternyata itu cuma manekin, guys. Sebelumnya gua pengen kasih tahu dulu nih ya, kalau video yang berikutnya ini agak jumpscare. So, awas aja nih ya, kalau misalkan di bawah gue masih bacain ada yang komen, Bang jumpscare, bang jumpscare! Voy a ir a checar Niño, ¿estás bien? Oye, niño Ay, güey. güey, es un maniquí güey. güey, la neta estoy bien asustado Ya, güey Porque aunque yo vengo a correr aquí todos los días La neta es que Ya había escuchado historias de que ya dentro del bosque Pasaban cosas Pero como nunca me había pasado nada a mí La neta yo me sentía como que Todo estaba... Ay, güey No, wey. A ver Yo no quiero creer en estas cosas Y tú no te pudiste haber movido Entonces te voy a grabar Hasta que te muevas, ¿va? Y no te vas a mover No Pas Doi lagi fokus buat ngeliatin ke arah wajah menekin itu, tiba-tiba ada sesosok makhluk berwarna hitam yang muncul dengan meloncat dari bawah ke atas. Otomatis orang ini juga kaget banget ya. Gue sama sekali nggak tahu ya video yang ini real or fake. Tapi kalau gua coba buat slow mo dan amatin sosok berwarna hitam yang tadi, itu lebih kelihatan kayak orang yang pakai jubah berwarna hitam. Tapi tetap ya, main creepy dan jam nya itu loh. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini.